The Penthouse Season 2 Episode 5 Part 1 Episode 5 dimulai dengan Seok Kyung yang mengunjungi So Jin di rumahnya. Seok Kyung membicarakan tentang festival seni Chong A, seperti yang diketahui di episode 4 Seok Kyung telah didiskualifikasi dari festival karena perbuatannya terhadap Bae Rona. Bukannya meminta maaf, Seok Kyung malah meminta So Jin untuk memberikan penghargaan untuknya saja. Sokyung yang kesal mendengar semua itu menyuruh Sokyung untuk keluar, atau Sojin akan menelpon dan Dante. Diancam seperti itu oleh Sojin, Sokyung malah semakin kurang ajar. Dia kemudian mengatakan, "Jika dia mengetahui sebuah rahasia besar tentang Sojin yang membiarkan ayahnya meninggal begitu saja, alih-alih menyelamatkannya, Chon Sojin yang mendengar hal itu seketika shock. Namun ia berusaha untuk tetap tenang menghadapi Sokyung." Kyung so yang tahu jika Sojin goyah, mengatakan akan memberinya sebuah bukti terkait kejadian itu. Tubuh Sojin semakin gemetar mendengar hal itu. Kyung so dengan santainya mengambil segelas air dan memberikannya pada Chon Sojin lalu pergi meninggalkannya. Chon Sojin hanya terdiam tak bisa berkata-kata. Dia kemudian melempar segelas air itu untuk melampiaskan amarahnya. Tak hanya itu dia pun mulai panik setelah mengingat ada yang mengiriminya pesan tentang kejadian itu. Chon So Jin berusaha berpikir jernih dan menenangkan diri, namun malah dikagetkan dengan sebuah telepon dari Nonako, dan mengatakan jika ada keribuan di rumahnya. Sin kemudian berganti memperlihatkan Kang Mari yang dipegangi Sang A dan Nonako, sedang memarahi Min Hyuk dan Ha Eng Byul. Dia terlihat sangat kesal karena mereka membuli anaknya di sekolah. Chon So Jin datang dan berteriak ada apa sebenarnya. Kang Mari mengatakan tidak akan pernah memaafkan Ha Eng Byul dan Min Hyuk. Dia juga ingin mereka mendapat hukuman atas perbuatannya. Namun, Sojin dan Sang A mengatakan jika So Kyung adalah dalang utamanya. Kang Mari masih tetap tidak mempercayai itu. Tiba-tiba, Kyu Jin datang dan berusaha merayu Kang Mari untuk tidak melakukan hal itu. Kang Mari yang digoda seperti itu lantas menendang Kyu Jin dan menamparnya hingga terjatuh di sofa. Semua orang kaget melihatnya. Lanjut Kang Mari mengatakan jika Min Hyuk dan Eng Byul tidak meminta maaf kepada Jenny sekarang juga dia akan mematahkan tangan mereka. Kang Mari kembali memukul Ki Ujin dan pergi. Sin selanjutnya terlihat di rumah Ki Ujin. Sang A dan Kyu Jin menyuruh Min Hyuk untuk tetap bersiap dengan festival Chong Ha. Berikutnya Ki Ujin terlihat sangat kesal kepada Kang Mari. Ki Ujin kemudian menelpon seseorang untuk mencari tahu apa saja tentang Kang Mari. Scene selanjutnya memperlihatkan So Kyung yang menikmati segelas jus. Tiba-tiba Jo dan Tae datang dan memarahinya karena So Kyung didiskualifikasi di Festival Seni Chong Ah. So Kyung mengatakan kenapa semua orang memarahinya sedangkan Ng melakukan hal yang lebih jahat. Jo dan Tae lanjut mengatakan kenapa So Kyung tidak bisa mengalahkan gadis itu dengan semua hal yang dia berikan kepada So Kyung. So Kyung mengatakan dia seperti itu pasti karena ibu kandungnya yang seorang pecundang. Jo terlihat ingin menamparkan Seok Kyung, namun tidak jadi. Selanjutnya Seok Kyung disuruh untuk belajar di luar negeri oleh Jo Dan;te Namun Seok menolaknya dan mengatakan jika dia akan memenangkan penghargaan festival seni Chong A dengan cara apapun. Seok Kyung pergi dan dikejar oleh Jo Dan;te namun tiba-tiba Seok Hoon muncul dan berkata jika dia akan bicara pada Seok Kyung. Sin selanjutnya memperlihatkan Seok Hoon yang memarahi Seok Kyung karena melawan ayahnya. Lanjut, Sok Hun juga menjelaskan, "Jika yang membunuh Sim Suryon bukan Oh Yun-hee, ternyata Sok Hun melihat ketika Jo Dante memberikan emas dan uang kepada pembantunya." Sok Hun lalu berkata, "Jika dia tahu, pasti bukan Oh Yun-hee pelakunya." Sok Kyung kemudian menangis dan berkata, "Jika Sok Hun sama saja dengan Baerona. Erona." Di sisi lain, terlihat Jo Dante yang menatap keluar jendela sambil memikirkan perkataan Kang Mari sebelumnya. Kang Mari sebelumnya mengancam Jo Dante akan mengungkap apa yang Jo Dante lakukan terhadap suaminya setelah insiden pembulian kepada Jenny terungkap. Selanjutnya sekretaris Jo Dante datang dan mengatakan jika suami Kang Mari hidup dengan tenang di penjara dan sepertinya belum mengetahui apa yang terjadi pada Jenny. Lanjut dia mengatakan kalau suami Kang Mari akan bebas dalam dua bulan ke depan. Jo Dante lalu berkata jika hal itu tidak akan terjadi karena Kang Mari menantangnya. Keesokan harinya, Seok Kyung menemui Kang Mari, Jenny, Bae dan Oh Yoon Hee di Hera Palace. So Kyung meminta maaf kepada Jenny dan Bae dia juga mengatakan kalau dia menyesali semua perbuatan yang dia lakukan. Seok Kyung kemudian berlutut dan memohon ampun kepada mereka semua, dan seperti dugaan itu semua hanya akting dari Seok Kyung saja. Terlihat dari mata Seok Kyung yang menatap tajam, Sin kemudian memperlihatkan Kang Mari yang mengobrol dengan Oh Yoon Hee. Kang Mari merasa jika apa yang Seok Kyung lakukan sangat aneh. Namun Oh Yun Hee mengatakan dia telah melewati egonya dan berlutut juga. Namun Kang Mari tetap tidak mau memaafkannya dan pergi. Tiba-tiba Jo dan Tae lewat di depan Oh Yun Hee. Oh Yun Hee mengatakan, bukannya Jo dan Tae harusnya minta maaf atas apa yang Seok Kyung lakukan. Jo dan Tae menjawab, jika Seok Kyung telah mendapatkan ganjaran sesuai dengan keinginan Oh Yun Hee namun dia tidak akan memohon ampun kepada Oh Yun Hee. Oh Yun-Hee lalu membahas tentang Suryon dan bertanya kenapa Jo dan T membunuhnya. Namun lanjut Oh Yun-Hee berkata jika memang itu yang dia inginkan. Jo dan T kemudian bertanya apa tujuan Oh Yun-Hee sebenarnya datang kembali. Kemudian Oh Yun-Hee berkata jika Jo dan T harusnya memikirkan perusahaannya saja karena sedang mengalami penurunan, terlebih rencana penggabungan perusahaan dengan Yayasan Chong A terancam batal. Jo dan T terlihat kesal lalu pergi. Di kantornya terlihat Joe Dante yang meratapi penurunan nilai saham perusahaannya. Sekretarisnya berkata, "Mungkin itu disebabkan skandal dari Chon So Jin." Joe Dante berkata, "Jika perusahaannya akan bangkrut, kecuali penggabungan perusahaan diumumkan segera." Joe Dante lalu membuka brankasnya dan mengambil kartu as terakhir untuk menundukkan Chon So Jin. Hal itu adalah surat perjanjian Park Young Run dan Chon So Jin. Di sekolah terlihat Chon So Jin berpapasan dengan Sok Kyung. So Kyung kemudian berkata apakah So Jin telah mempersiapkan So Kyung sebagai pemenang. So Jin menjawab jika kesabarannya ada batasannya. So Kyung tidak gentar dan balik mengancam So Jin. So Jin memasuki ruangannya dan kaget melihat ibu dan adiknya di ruangannya. Ibu memberi selamat kepada So -jin atas konsernya terlebih So Jin bisa bernyanyi sempurna di lagu pertama. Dengan nada menyindir, ibunya kemudian berkata jika ayahnya pasti bangga padanya. Lalu melempar sebuah amplop yang berisi surat perjanjian Sojin dengan Park yang Ran. Sojin yang melihat itu sangat kaget. Sojin bertanya, "Dari mana mereka mendapat itu?" Ibunya lanjut mengatakan, "Jika ada seseorang yang melaporkannya," lanjut ibunya menyuruh Sojin mundur dari posisi direktur dan menyerahkan jabatannya pada adiknya, Soyang. Chon Sojin sangat kesal dan mengatakan, "Jika dia tidak usah berpura-pura baik kepada Sojin lagi karena ayahnya telah meninggal." Ibu tiri Sojin akhirnya menamparnya dan berkata, "Jika Sojin harus mundur atau dia yang akan melakukannya sendiri." Tak hanya itu, ibunya juga menyuruh Sojin untuk menjual gedung opera setelah komplit, lalu pergi begitu saja. Sojin yang sangat kesal merobek-robek surat itu dan mengira jika Oh Yun-hee yang melakukan itu. Sin selanjutnya memperlihatkan Kang Mari yang datang ke tempat pijat karena ada yang memesan pelayanannya. Dia bahkan membayar cash dan memberi Kang Mari bunga. Kang Mari yang mendengar itu lalu bergegas masuk dan melayani orang itu. Sesampainya di dalam dia terkaget melihat jika ternyata tamunya adalah Sang A. Sang A kemudian tertawa puas setelah mendapati Kang Mari ternyata bekerja di sauna. Lanjut Sang A menyuruh Kang Mari memakai baju karena Ki Ujin telah menunggunya dan melempar handuk ke wajah Kang Mari. Selanjutnya terlihat Ki Ujin yang tertawa puas melihat Kang Mari keluar bersama Sang A. Kang Mari mengatakan tak ada yang harus dipermalukan karena dia hidup lebih bersih daripada mereka. Lalu Ki Ujin bertanya, "Kenapa Kang Mari menyembunyikan itu dari semua orang?" Lanjut Ki Ujin mengatakan, "Dia akan mengirim beberapa foto Kang Mari yang bekerja di sauna kepada Jenny." Kang Mari kemudian berlarian menuju Herapeles. Scene selanjutnya memperlihatkan Rona dan Jenny yang baru pulang ke rumah dipanggil oleh Oh Yoon Hee Lalu mereka masuk bersamaan di depan rumah Kang Mari terlihat seorang pria yang menaruh sesuatu dan cepat-cepat pergi namun dia tak sengaja bertabrakan dengan Oh Yoon Hee -hi hingga terjatuh. Oh Yoon Hee meminta maaf dan orang itu pergi lanjut terlihat Jenny melihat foto-foto sauna Oh Yoon Hee dengan Sigap mengambil foto itu dan mengatakan jika itu salah kirim. Kang Mari tiba-tiba datang dan lari menuju Jenny. Dengan panik dia bertanya apakah ada orang yang datang. Oh Yoon hee yang mengerti kemudian menyuruh Jenny dan Rona untuk pergi bersama. Oh Yoon hee kemudian memberikan itu kepada Kang Mari. Kang Mari terlihat gugup dan masuk ke rumahnya. Kang Mari memandangi foto itu, lalu ada sebuah telepon yang masuk. Ternyata itu dari penjara tempat suaminya. Mereka mengatakan jika suaminya terlibat perkelahian dan sedang di rumah sakit. Kang Mari nampak kebingungan mendengar hal itu. Seketika dia teringat dengan Jo Dante. Kemudian terlihat Cho So Jin yang mendatangi Oh Yoon Hee di rumahnya. Tanpa basa-basi So Jin menerobos masuk rumah Yoon Hee dan menanyakan apa maksud dari semua yang Yoon Hee lakukan. So Jin lalu mencekik leher Yoon Hee dan mendorongnya ke sofa. Lanjut dia bertanya kenapa dia membocorkan surat perjanjian itu. Oh Yoon Hee kemudian mendorong So Jin dan berkata jika dia tidak mengetahui apa-apa. Sojin salah fokus pada foto pernikahan Oh Yun-hee dan Ha Yoon Chul. Tiba-tiba, Ha Yoon Chul datang dan menyuruh Sojin keluar dari rumahnya. Sojin terlihat sangat kesal dan memukul Ha Yoon Chul. Ha Yoon Chul terlihat kebingungan dengan apa yang Sojin lakukan. Lanjut, Sojin mengatakan bahwa Yayasan Chon A sangat berarti baginya dan pergi begitu saja. Ha Yoon Chul mengatakan kepada Oh Yoon-hee untuk melawan jika ada orang yang jahat padanya. Dia lalu memeluk Oh Yoon-hee. Oh Hee merasa tidak nyaman dan minta izin untuk keluar mencari udara segar. Scene selanjutnya terlihat Jo Dante yang sudah menunggu So Jin di rumahnya. Jo Dante mengatakan sangat khawatir kepada So Jin dan mendapat berita dari ibu tirinya jika So Jin mengundurkan diri dari posisi direktur. So Jin terkaget mendengar itu lalu duduk. Jo Dante mendekati So Jin dan bertanya ada apa sebenarnya. Chon So Jin lalu berdiri dan berkata untuk mempercepat penggabungan perusahaannya. Sojin Jin juga mengatakan untuk mengumumkannya segera. Jo dan Tae nampak sangat senang mendengar hal itu dan mengatakan kepada Sojin Jin untuk segera pindah ke penthouse begitu festival seni berakhir. Dan tak usah memikirkan tentang pernikahan lagi. contoh Seo Jin tak menjawab apa-apa, dia hanya menyebut So Kyung saja. Sojin Jin kemudian meminta Jo dan Tae untuk pulang karena dia ingin beristirahat. Jo dan Tae terlihat sangat senang karena rencananya telah berhasil. Kemudian Joe Dante terlihat memasuki ruangan rahasianya dan kembali melihat rencana pembangunan Joe Dante Village yang dia idam-idamkan. Rencananya hanya tinggal menemukan Hiein saja. Itulah dia rekap full dari episode 5 drama The Penthouse Season 2, bagaimana menurut kalian?